Saya melihat ada orang ketiga di dalam kehidupan Lesti dan Rizky Bilar di sini. Dan di sini siapakah orang ketiga ini? Apakah dari pihak Rizky Bilar ataukah dari Lesti Jadi sini yang saya lihat e, sepertinya Bilar yang memiliki orang ketiga. Jadi, adalah ini adalah sosok hilal yang memiliki orang ketiga, dan di sini memang uh, yang saya lihat uh, ada sebuah pertemuan, pertemuan dengan seorang wanita dan menjalin cinta. Jadi, memang di sini benar-benar ada orang ketiga. Jadi, pemicu uh, pertengkarannya uh, Lesti dengan Bilar sampai Lesti melaporkan ke apa kepolisian atas dugaan KDRT atau kekerasan. Teman-teman, jadi memang di sini, memang uh, sebab akibatnya, memang karena faktor orang ketiga. terus yang saya lihat di sini sepertinya uh, Lesti sendiri ya uh, sangat hancur sekali mungkin dalam hidupnya uh, dalam hidupnya selama ini mungkin Lesti baru kali ini mengalami uh, suatu pengalaman hidup yang sangat buruk sekali ini saya lihat uh, Lesti Uh, sangat hancur hatinya hancur bahkan mungkin trauma ini beragik bahkan uh, psikis dan psikologisnya juga kacau banget kasihan banget ini lesti uh, kehidupannya mungkin mungkin dia baru mengalami hal-hal yang sangat kacau sekali ini dan saya melihat kayaknya hubungan lesti sama bilar akan berakhir seperti ini akan berakhir sebuah kehancuran rumah tangga cuman ya walau alam ya saya hanya memprediksi saja ini dari kartu tarot saja tapi kalau berdasarkan penerawangan nah biar ya, saya agak flu jadi oh, oh, saya bicara saya juga agak kurang gimana gitu ya soalnya lagi flu ini teman-teman saya akan coba menerawang ya ini left ya, jadi saya left saya akan mencoba menembus apa sih itu tadi kan dari uh, pembacaan kartu saya. Kalau sekarang indera keenam saya akan membaca atau melihat uh, lesti dan Bilar itu seperti apa sih. Jadi yang saya lihat dalam penerawangan saya cekcok atau terjadinya KDRT atau terjadinya kekerasan bahkan sampai Lesti sendiri melakukan pelaporan ke polisi. Yang di sini yang saya lihat dipicu karena perselingkuhan atau orang ketiga, teman-teman. Jadi yang saya lihat tidak ada hubungannya sama faktor ekonomi. Tidak ada hubungannya sama salah paham Atau tidak ada hubungannya Dengan hal-hal yang lainnya Ini jadi murti pepang Ada gangguan Ada seseorang yang merusak Hubungan Lesti sama bila Dan bahkan uh, bila sama Lesti Sudah saya terawang Sudah saya ramal mungkin uh, Satu tahun yang lalu di channel Youtube saya Ratu Bidadari TV Dan disitu saya sudah Meramalkan bahwa Bilar suatu saat ketika sudah melakukan pernikahan Bilar akan diganggu atau tergoda oleh wanita lain gitu, teman, teman Ya, intinya mungkin sangat kecewa bagi fan lovers Lesti fan lovers Bilar mungkin sangat kecewa. Sangat kecewa yang saya lihat. Ya, yes, intinya, jadikan ini sebagai pembelajaran. Jadikan ini sebagai kaca kita bahwa uh, kita sendiri janganlah melakukan menyakiti hati seseorang selama uh, orang tersebut masih bisa menjaga kita, mencintai kita karena kehancuran di dalam diri kita, kehancuran di dalam banyak orang itu karena pengkhianatan. Kalau kita berbicara masalah rumah tangga, rata-rata kehancuran disebabkan karena faktor orang ketiga dan faktor ekonomi. Kalau masalah ekonomi mungkin uh, lesti uangnya lebih banyak ya daripada bilar. cuma di sini tidak dipermasalahkan. Jadi. Uh, ada hubungan sama ekonomi Tapi ini real Lebih ke arah Orang ketiga teman-teman Ya mudah-mudahan uh, Dengan Tragedi ini Mungkin Lesti Bisa legowo Lesti bisa sabar Menghadapi sebuah ujian Menghadapi sebuah Mungkin fakta, mungkin sesuatu yang realita yang dialami saat ini. Yang jelas ini bukan mimpi. Dan ini uh, suatu hal yang mungkin sangat buruk banget buat Lesti. Sangat buruk dan mungkin bisa membuat keterburukan, membuat konflik batin, membuat trauma yang sangat mendalam dan bahkan merusak psikis psikologisnya lesti dengan waktu yang sangat panjang sekali ya kalau untuk bilar sendiri ya kalau nyesel sih ya nyesel nyesel mungkin kalau sekarang sih ego egonya masih oh aku loh masih aku aku dalam artian masih menyombongkan diri masih ada harga diri gitu loh sedangkan kalau lesti sendiri hancur sehancur ya mungkin ini saja yang bisa saya bahas buat teman-teman ya tetap semangat dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV kita doakan bersama-sama semoga Lesti dan Pilar menemui titik temu dan permasalahan ini ujian ini segera berakhir dan para fan mungkin sangat kecewa sekali. ya ini yang harus kita hadapi ya ini namanya kehidupan. <laughs> yang dimana kehidupan ini seperti drama, seperti film gitu. dan semua orang memiliki jalan masing-masing. semua orang, semua orang memiliki cerita masing-masing. oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya Ratu Bidadari Idola Sejuta